Nah, jadi untuk spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung Saya ranting magazin plus Monumented Selanjutnya untuk senapan angin ini memiliki model yaitu style ranting dengan model popornya yaitu memiliki motif ranting ya sahabat ya yaitu ranting kering yang memiliki warna corak coklat dan juga perpaduan warna abu-abu seperti ini Nah untuk trigger dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja belihan sehingga nyaman dan juga kokoh saat digunakan ya sahabat beduler Nah untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada ujung tabung senapan angin ini ya Nah karena senapan angin ini dilengkapi dengan double tabung maka untuk tekanan anginnya pun juga sangat mantap ya yaitu kisaran 2500-3000 sampai PSI ya sahabat beduler